Nah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tahu saat ini zaman ini sudah berputar. Yang mana perputarannya ini akhirnya mengakibatkan dia kembali ke titik awal seperti di saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan menciptakan bumi. Maashir Habaib. Ma'wal abak mustami'in rahimani wa rahimakumullah Meneruskan kajian di dalam kitab Riyadus Salihin karya al-imam an-nawawi Masih tentang pembahasan diharamkan sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan golim Masih tentang pembahasan diharamkan sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan golim diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas hadis yang dicantumkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Al di dalam bab ini di urutan yang ke-11. An Abi Bakruh. Nufi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dari sahabat Abi Bakro Nufi' bin Al-Harith anin Nabi dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kala beliau bersabda Inaz sesungguhnya zaman ataupun waktu qadistadaro itu telah berputar kahaiatihi ke seperti keadaan zaman yauma khalaqallahu di saat Allah menciptakan Assamawati Wal Ardo Tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Nabi Muhammad Di dalam ungkapan Yang beliau sampaikan Yang mana dikatakan oleh ulama Beliau nyampe ke ini Di peristiwa Haji Wada Haji Yang terakhir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaitu haji perpisahan karena setelah haji ini beliau tidak pernah haji beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala seumur hidup beliau hanya melakukan satu kali haji yaitu haji wa haji wa Beliau nyampaikan bahwasanya saat ini, yaitu saat di saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah, itu zaman sudah berputar. Yang mana perputaran tadi akhirnya kembali kepada titik awal. Jadi yang namanya sesuatu yang berputar, lama-lama dia bakal mencapai daripada titik awal yang mana dianggap finish di tempat yang dulunya di sini dia mulai ibarat kalau kita toaf mengelilingi Ka'bah kita di dalam Umroh atau di dalam Haji ada rukun namunyo toaf mengelilingi Ka'bah yang hukumnya wajib nah Ka'bah ini dianggap dimulai kita terhitung satu kali putaran dua kali putaran dan seterusnya itu setat dan finishnya dimulai dan diakhiri di Hajar, As, Hajar Aswad eh Hajar Aswad jadi kita kalau nak mulai untuk mengelilingi Ka'bah mulainya dimulai di Hajar Aswad Kemudian putaran yang kita lakukan itu dianggap selesai kalau kita sudah sampai dihajar aswan. Nah itu kalau muter itu kan model ma itu. Nah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ngajak tahu saat ini zaman ini sudah berputar. Yang mana perputarannya ini akhirnya mengakibatkan dia kembali ke titik awal seperti di saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan menciptakan bu, bumi nah akhirnya ulama mereka uh, mencoba untuk memahami apa maksud di saat nabi nyampikan perputaran waktu berputar sampai akhirnya kembali ke TTA awal maka ulama Sebagian besar mereka berpendapat Maksud Nabi ini adalah Dahulu Kebiasaan daripada orang-orang Arab jahiliyah Mereka ini hobinya Itu memundurkan atau memajukan tanggal Jadi Yang namanya tanggal kalau menurut Islam, itu mengikuti daripada bulan. Kalau apa namanya, wong selain Islam, patokannya adalah mata, matahari. Tepat mana penanggalan dengan bulan, dengan penanggalan dengan menggunakan patokan matahari, tentunya penanggalan melalui bulan itu lebih tepat karena hijriyah tidak mengenal ado tahun kabisan. tapi kalau masehi ado tanggal 28 puluh dak kalau masih kalau kita hijriyah tapi kalau apa namanya kalau masih a ado nah ini menunjukkan kalau kita belajar ilmu falak memang ado anak per empat tahun sekali es per empat tahun sekali ado waktu matahari itu tidak pacak dia menyempurnakan Apo namonyo dua hari. Nah ini jadi masalah. Tapi kalau bulan tidak, dia selalu kalau tidak 29, sembilan, dia tiga puluh. Idak bakal lebih dari 30. Perputarannya tuh mantep. Nah kemudian apo namonyo wong Arab Jahiliyah, mereka ini dengan tujuan tertentu. Mereka kadang-kadang memajukan atau mundurkan penang penanggalan. Gara-gara gara dimajukan dan dimundurkan, akhirnya terjadilah kekacauan di dalam penanggalan. Nah, kacau penanggalan. Gara-gara mereka galak maju ke, kalau maju ke, yang seharusnya belum masuk dikatakan masuk. Kalau mundurkan, seharusnya sudah keluar dikatakan belum belum keluar dia ya, jadi gara-gara dimajukan dan dimundurkan tidak sesuai dengan perputaran bulan akhirnya mereka membuat kekacauan di dalam tanggal yang secara hakikatnya nah kalau kita tanya alasannya apa Ustadz mereka majukan sama mundurkan daripada penanggalan di dari dahulu mereka ini mengenal daripada diharamkannya mereka untuk berperang, khususnya di empat bulan. Empat bulan yang disebut dengan nama Ashurul bulan Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan, yang kaget disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang-kadang di saat mereka nak ngawi ke perang, di saat mereka nak ngawi ke perang, ternyata bertepatan dengan tanggal di bulan daripada bulan yang haram mereka untuk berperang. Makanya mereka anggap, oh ini bulan ini labis. Eh bulan ini labis. Sekaranglah tanggal 30 misal, atau sekaranglah tanggal 29, besok tanggal 1. Besok ada haram lagi gitu pegang. Nah tahan mereka maju ke, atau mereka mundur ke penanggalan supaya mereka bisa berperang menurut permainan mereka jadi ternyata nah, kita ini kan galak tersebut apa namanya kalau lah sudah masuk Haji Akbar kemudian apa namanya masalah id masalah Ramadan kadang-kadang kita ini ado sedikit kecurigaan nah, ini Cak seharusnya lah masuk dikatakan belum masuk ado kan, ado tidak kita galak aja itu sengaja ini seharusnya tahun ini haji akbar cuma mereka tidak galak dimundurkannya atau dimajukannya ini kan istilah ternyata dari dulu sudah berlaku dari dulu sudah ber, berlaku nah di saat nabi nyampe ke nyampe ke daripada uh, hadis ini nabi secara tidak langsung mengembalikan mengembalikan penanggalan yang benar hari ini adalah hari yang tanggalnya tepat sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala atur dari mulai Allah ciptakan langit dan ciptakan bu, bumi, yaitu tanggal waktu Nabi nyampe ke ini di Haji Wada di bulan Dhul Hijjah, tepatnya di Padang Arafah artinya tanggal tanggal 9 Dhul lul hijjah, nah itu maksud Nabi Muhammad, katanya ulama inna zamana qadistadaro kahayatihi yauma khalaq samawati wal -ardu. kemudian Nabi mengatakan asanatu As itna asyaro syahrun yang namanya tahun itu ada 12 bu, bulan minha dari 12 bulan tadi Arbaunhurrum ada empat bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram bulan-bulan mulia bulan-bulan yang dihormati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala salatun mutawaliaun 3 dari empat bulan tersebut mutawalian itu datangnya terus-menerus atau berbarengan epospon saling, saling urut berurutan. Yang pertama, zulkaddah. Setelah zulkaddah, hijjah Setelah zulkijah, muhar-muharrom. Nah, ini namanya mutawalian. Mutawalian itu, setelah zulkaddah selesai masuk dhul hijjah Setelah dhul hijjah selesai masuk muhar-muharrom, itu sebutannya mutawa-mutawalian. Kemudian, warojam. <coughs> Ada sih, kok yang dionyo, dewaan kalau bahasa figihnya yang berurutan namonyo sared yang dewean namanya farad <tuh -tuh> yang urutan namonyo sared yang dewa... yang berurutan sared yang dio dewean namonyo fa farad, farad itu itu dia yaitu bulan rojam. Ro Bulan rojab ini yang dijuluki oleh Nabi Muhammad wasallam dengan sebutan mudor. Eh, rojab mu mudor. Apa maksud daripada mudor? Mudor itu artinya adalah lian nahakana tuhafin ala tahrimi asyad min sairil Mudor itu artinya yang tampak jelas. Yang benar-benar je, jelas. Lalu Rasulullah SAW Kenapa menyebut bulan Rojab ini dengan bulan yang jelas? Karena keharaman atau kemuliaan yang ada di bulan Rojab itu lebih dianggap utama oleh Nabi Muhammad dibandingkan tiga bulan yang selain daripada bulan Ro Rojab yaitu bulan Dhul Qedah, Dhul -Hijjah, Muhar, Muharram Nabi Muhammad lebih mengutamakan kemuliaan yang ada di bulan Rojab dibandingkan tiga bulan tersebut. Yang mana kata Rasulullah SAW <mulia> Allazi bayna Jumad wa Yang mana bulan Rojab ini letaknya antara bulan Jumat, yaitu di Sani dengan bulan Sha'ban. Jumadil awal Jumad Sani, kemudian Rojab, Sha'b Syaban. Nah Nabi ini kalau nyelasi hobi ma itu, jadi apa namanya hobi perinci, mengeteli kalau Nabi nanda secara apa, apa uh, kesimpulan ringkas-ringkas segala. -ringkas kalau nak nobur kenyok cak budak kecil, setahun itu ada 12 bulan, kita nyok tahu. Tapi sahabat tidak tidakkan yang ngomong tahu, wahai Nabi hati Neng -neng mereka mereka ngege, eh? ngege kan, ma daripada penyampaian Nabi Muhammad setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada empat bulan yang disebut sebagai bulan H, ha Haram. Dari empat bulan ada tiga bulan Haram yang datangnya itu mutawaliat beru berurutan. Kemudian satu yang dia sendiri yaitu bulan Roh, bulan Rojab. Yang mana bulan Rojab itu datangnya diantara antara Juma di dengan bulan Sya, Syaaban. Lalu Nabi Muhammad berkata, bersabda sambil beliau bertanya, Ayu Syahrin Hadza apakah kalian tahu ini nih bulan apa? Nabi nanya sama sahabat, Ayu Syahrin Hadza ini nih bulan apa? Kulna maka kami sahabat pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Fasa kata kemudian Nabi pun diem, hatta zonanna sampai kami mengira, annahu bahwasanya beliau Rasulullah, sayusammihi akan memberikan nama terhadap bulan ini, bi dengan selain nama yang kami ketahui. Jadi Nabi pas khutbah, itu di Padang Arafah. Sahabat tahu ini, ini bulan Nul Hijjah. Tapi pas Nabi nanya, ayu syahrin ha'adha bulan apa ini? takut mereka nyawabnya walaupun mereka tahu ini, ini bulan-bulan dulhijjah karena tadi Nabi di awal ngomong perputaran waktu sudah berputar sampai akhirnya masuk ke titik aw, awal mula Allah ciptakan langit dan dan bumi mereka takut nyawab kalau hijjah kageh salah maka Nabi bertanya Ayu syahrin hatta ini bulan apa maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu alam meskipun mereka tahu ini ini bulan luhijjah tapi tidak berani nyawab akhirnya setelah mereka nyawab kami tidak tahu hai Rasulullah Allah dan antum lebih tahu tentang bulan ini beliau pun terdiam Beliau pun terdiam Sampai-sampai kami berpikiran Sampai-sampai kami Menganggap bahwasanya Rasulullah ini bakal Memberi nama Bulan ini yaitu bulan Lul bil Bila resmi dengan selain Bulan Lul hijjah. Kami pikir ada namu baru eh, Kami pikir ada, namu, ada namu baru. Maka Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan Kala alaih sadal hijjah. Bukankah ini adalah bulan Dhuhr Bukankah ini adalah bulan Dhuul Kulna bala maka kami kami pun mengatakan iya wahai rasulullah betul ini ini bulan Dhuul bulan dul Nah ini gunonyo apa namanya salah satu metode Taklimnya nabi adalah beliau ini sering kali mengajak disku diskusi, sering kali beliau mengajak daripada ado tano jawab, tanya jawab, tanyo jawab. Jadi ado dari apa pertanyaan yang dilontar ke oleh nabi supaya sahabat ini lebih fokus mendengar penyampaian yang disampaikan oleh nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam. Karno kalau dari monoton becerama dengan ceramah oh dak ganti tanyo jawab, dak ganti tanyo jawab, yang dengar kadang-kadang nengok tapi ngambang nih Eh, macam ada asap di matanya. Eh, dengar ujah Rahmat itu macam ada asap di matanya. No, fikirannya ke rumah. Akhirnya, kupingnya dengar tapi tidak fah faham. Tidak faham. Makanya nak disentil. Nak disentil dengan pelta Paham tak? Siap apa pun Siap, saya eh, eh, kan siap apa Paham tak? Paham, jadi supaya, supaya ado, ado sedikit daripada peringatan kepada kita punya akal agar lebih nangkep apa yang disampaikan. Maka Nabi Muhammad beliau kembali mengatakan, 'Ayu Baladin Hara, sekarang ni kita lagi di mana? Sekarang ni kita lagi, lagi di mana?' Di kota apa kita? Gitu? Allah alam kami pun mengatakan Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui fasa kata nabi pun terdiam Hatta donanna, sampai kami mengira anna say bahwasanya beliau akan memberikan nama terhadap kota ini dengan nama selain nama yang kami ke, yang kami kenal q beliau mengatakan Ali salbal al Bukankah kota ini adalah kota haram? Kota haram, benar kan? Benar kota haram. Kulna bala, betul wahai Rasulullah. Ini adalah kota haram. Kenapa disebut kota haram? Karena diharamkan orang kafir untuk masuk ke kota tersebut, ke Mekah dan kota Madinah. Makanya Saudi Arabia itu ibu kota negaranya bukan di Mekah. Ibu kota negaranya bukan di Madi, Madinah. Kedutaan-kedutaan itu dak katik di Mekah, dak katik di Madinah repot kalau misalnya kota Madinah, kota Mekah jadi ibu kota negara. Kenapa repot? kage urusan apa namanya? Urusan kenegaraan itu terhambat gara-gara wong kafir tidak boleh ma, tidak boleh masuk satu wong kafir tidak boleh masuk dimuliakan ini kota yaitu kota Mekah dan kota Madinah kemudian haram kenapa disebut haram? tidak boleh, kita basing-basing nebang pohon di sana ngembek bebatuan di sana tidak boleh sembarangan ini kota mulia kalau kita lagi haji, kalau kita lagi umroh kemudian bahkan kalau kita tidak lagi haji dan umroh kita nebang sembarangan pepohonan itu bisa kenodam tidak boleh berburu basing-basing bisa kena dam, kena hukum kena hukuman, disebut kota haram kenapa bisa disebut kota haram? mulia mulia karena di Mekkah ada Ka'bah dan di Madinah ada makam Nabi Muhammad s.a.w wa wa s.a.w Wasallam saking mulianya kota Mekkah yang menjadi tempat tinggal dan lahirnya Nabi Muhammad dan Madinah menjadi tempat tinggal dan wah Wafadnya Nabi Muhammad sampai-sampai apa namanya berkat daripada kota Mekah dan kota Madinah yang menjadi tanah yang dipijak, diinjak oleh Rasulullah SAW. Muhammad Khairuman Watiat Tharo. Aduh eh, Khairuman Watiat Tharo. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia yang menginjakkan kakinya di bu. Di bumi berkat Nabi nijak Mekah, berkat Nabi nijak kota Madinah, akhirnya seluruh dunia tanah itu menjadi suci. <tuh> eh, hebatnya Nabi Muhammad. eh Hebatnya Nabi Muhammad. Salah satu daripada apa namanya khususiah, keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad adalah setiap Tanah yang ada di bumi, di belahan dunia manapun, itu hukumnya suci. Tanah, suci hukumnya. Bisa digunakan untuk alat media tayamum, bisa digunakan untuk alat media mensucikan najis mughal, mughal Bisa juga dijadikan sebagai tempat kita sujud. Berkat apa? Berkat pernah ditijak oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, tinggal di kota Mekah. Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Gara-gara itu, kota itu menjadi kota tersuci. Maka alhamdulillah, berkat beliau akhirnya galau galo dunia. Jadi su, jadi suci. Nah, ini berkat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Akhirnya langit iri. Langit, nih, iri. Ngomong mereka sama Allah, ya Allah, alang kelemak jadi bumi. Kami ini sama-sama ciptaanmu. Ini katonyo ulama, bukan Katuali. Eh, sekarang nih kan banyak, apa namanya yang ngomong basing-basing, pengen viral lah. Eh, sekarang ini gampang, viral itu cagonya ngomong basing-basing. Eh, semakin basing kita semakin viral, sampai-sampai wong banget, sanu. Kalau nak viral itu membuat daripada apa basing-basingnya itu yang menyangkut agama mereka. Misal, nah, sekarang sudah banyak videonya. Maki baju, biarawati, tapi melakukan sesuatu yang tidak pantas. Misalnya, merobek, apa itu. Bagi mereka, itu lebih hebat. Kalau kamu berani untuk mencoreng agamamu, berarti kamu hebat. Ini nak mereka... Apa namanya tularkan kepada umat is umat Islam. Nah kita jangan melo-melo, jangan melo-melo. Wong di Bahagian Sojo itu jauh Lain agama kok ada melo eh, kadang-kadang kan ada Wong yang nyebutnya mereka tuh apa namanya akal sehat akal, akal sehat. Ada TV namanya TV akal sehat Jadi mereka nganggep apa namanya hal-hal uh, yang dihormati di dalam agama itu jangan perlu jangan-jangan terlalu kita hormati mereka ngejok contoh di barat eh, sudah biasa kok sekarang ini di barat di sana biasa apa namanya wong-wong yang penganut agama yang bukan Islam mereka mengkritik agama mereka mereka mencemooh mencela simbol-simbol agama mereka itu biasa kok di sana bahkan dianggap sesuatu yang hebat yang luar biasa yolah basing kau nak ngomong apa Eh, kau ngomong itu tipe akal sehat nyuruh kami nyuntu wong kafir itu bukan Contoh kami adalah Nabi Muhammad Nabi MuhammadSAallahu Wasallam jadi nah ulama ngomong langit ini ngomong sama Allah langit ngomong sama Allah ya Allah alang kelemaknya jadi bumi jadi bumi ini mereka kage apa na di tempat bumi ini Menjadi mulia, disitu lahir Rasulullah, tempat tinggal Rasulullah, kemudian bakal meninggal dan dikebumikan di dalam bumi itu juga adalah Rasulullah. Rasulullah yuk kami kemuliaan Ya Allah, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi, Mi'raj itu salah satu hikmah faedahnya, permintaan dari langit supaya mereka mendapatkan kemuliaan, disinggahi oleh Nabi Muhammad. Nah, Makho kalau kita bertanya, bukankah Allah tidak mungkin langsung be kalau nak memerintahkan Nabi untuk sholat? Cukup Allah perintahkan, sebagaimana perintah-perintah yang lain di saat Nabi ada di bumi. Kenapa nak diundang yang ke Sidrotul Muntaha? Kemudian kalau Allah nak ngomong sama Nabi di Sidrotul Muntahanian, ngapa harus lewat langit satu, langit dua, langit tiga sampai ke langit tu? tujuh? Karena langit yang minta langit yang berpinta, bepin, tolong ya Allah kami pengen mendapatkan kemuliaan juga, jangan bumi be yang dapat kami juga pe pengen nah ini kehebatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa. wasallam jadi bisa ngatur nabi Muhammad tuh sifatnya bisa bisa ngatur bisa mengkondisikan dunia dan akhirat kalau fair disambu dunia be diatur yang kasusnya yo dak kelagala ini dai Eh, di dunia, eh, dia ngatur? Eh. Jadi, diam enggak kalau samping, apa namanya, kita nonton, kita pening deh. Eh. itu nih, no, Dengan eh, mahal betulnya tuh. Ada yang ngomong, "Cah, ini ya ini yang pertama vokal luar biasa, sekarang lagi hilang yang vokal tuh, atau kemana?" Eh, jadi banyak ke Kesamaran-kesamaran, yo kendaklah memang dia punya dunia. okelah kau singitlah di dunia, tapi untuk akhirat, nak baca akhirat, nak baca. Kenutulah, eh, lah Jadi, Rasulullah SAW, beliau bisa ngatur tapi ngaturnya memberikan manfaat dunia dan memberikan manfaat ah, akhirat di dunia. Beliau punya apa? Namanya kekuasaan yang dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kamu. Gara-gara beliau seluruh dunia jadi suci. Seluruh dunia bisa dijadikan sebagai tempat so, sholat. Karena zaman dulu orang Yahudi dan orang Nasrani tidak bisa sholat. Kecuali di tempat yang telah dikhususkan oleh Allah. Biar kita nyambung. Jemaat gereja A. Tidak boleh sembahyang di gereja B. Sekarang, sebelah sekarang. tanyulah kamu tak <tuk> eh, dapat aja. kan? jemaat gereja A, tidak boleh dia ke gereja B. Yang B tidak boleh ke ayat naun kan sama agamanya. Karena syariatnya mereka dari dulu mah itu. Kalau sholat, kalau sembahyang, nak nyembah, nak ibadah harus di tempat yang khusus. Tidak boleh masing-masing. Tapi kitaida. Waktu kitaida mutakin, jamaah dan mutakin ke toiba boleh. Jemaah toiba ke apa? biar duljannah boleh? biar duljannah ke Alkaudah? boleh basing, Jama cinta nak ke Sungai buntu, jatuh eh? jatori tangkoh buntung, nak ke? nak sholat di musim nam sano, laju, suci kalau Suci berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, wa salam. Ini di dunia. Belum di akhirat. Kalau akhirat, tambah hebat Nabi Muhammad. Eh, Pangkatnya tambah? Tambah hebat. Eh, tidak berbintang lagi itu. eh bulan bulanian beliau. Eh. Jadi bulanian. Nabi-Nabi tak baca ngatuh-ngapuh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa salam. Maka Nabi bertanya, Ayubala dinhada, ini kota apa? Maka sahabat pun terdiam. Maka Nabi menjawab, ini adalah bukankah ini adalah kota haram? Beliau mengatakan seperti itu. Lalu dijawab oleh sahabat, bala betul ya Rasulullah. Ini adalah kota haram. Kemudian Faayyuyahumin Haza. Ini hari apa? Kata Nabi Muhammad. Kullna kami pun mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih menge mengetahui. Fasa kata Nabi pun terdiam. Hatta lonanna sampai kami menyangka Annahu sesungguhnya Rasulullah Sayyidina Mihi akan memberikan nama terhadap hari ini begairis Mihi dengan nama selain nama yang kami ke yang kami kenal. Kala maka beliau pun menjawab Alaisa yauman Nahri. Bukankah ini adalah bul adalah hari nahar Hari Nahar, Hari kur, Kurban. Kan Dhul Hijjah. Eh, tanggal 9 dan tanggal 10 Dhul Hijjah. Kunna bala ya rasul betul wahai Nabi Muhammad. Kola. Lalu beliau baru ngomong. Setelah sahabat fokus ber, ditanya berkali-kali oleh Nabi Muhammad. Ini bulan Napo. Ini kota apo ini hari apa? Berkali-kali ditanyu. sampai akhirnya sahabat lebih, fo, lebih fokus. Setelah mereka fokus, baru Rasulullah menyampaikan inti daripada penyampaian beliau. Beliau mengatakan, Fa inna dima akum. Maka ketahuilah wahai sahabatku, ketahuilah wahai umatku Inna dima akum. Sesungguhnya darah darah kalian wa dan harta-harta kalian wa dan harga diri martabat-martabat kalian alaikum haromun hukumnya haram untuk kalian saling menzalimi mendol di saat nabi mengatakan inna dimaakum sesungguhnya darah kalian diharamkan untuk kalian saling menggolimi maka dari sinilah ada keharaman daripada pembunuhan Terhar diharamkan pembun pembunuhan dan kalau ada pelaku pembunuhan maka dia wajib untuk dikisos -ki, di eh, di kemudian Wa -am di saat Nabi mengatakan haram kita saling mendolimi di dalam har harta maka di situ kita diharamkan untuk mencuri, diharamkan untuk me menggosop menggosop itu bukan nyuri, tapi ngehai ngehai sementara habisnya kita balik ke itu tidak boleh kita maki sebelum kita ngomong sama yang pu yang punyo. itu namanya gosob dan segala bentuk kedoliman-kedoliman yang kita lakukan melalui apa namanya har harto, menyangkut harto wa'aradukum haram kita untuk meng daripada harkat martabat hargodi hargodiri haram sebelum adonyo ham Eh, Nabi Muhammad sudah membicarakan hal ini, tidak boleh yang namanya harga diri itu dileceh ke. Kita nuduh wong dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, itu hukumnya haram. Apalagi kalau pakai kodaf. Apa itu kodaf? Menuduh wong lain berbuat zi, zina. Tidak boleh. Tidak boleh kita kodaf. Menuduh orang lain berbuat zina Kalau tuduhan itu kita ucapkan kepada seseorang Tanpa mampu kita menghadirkan bukti Maka kita yang kena hukum Kita yang kena had atau kisosnya Nah, Na Maka Nabi mengatakan Fa inna darah kalian Wa amwalakum harta kalian Wa aradukum martabat kalian haram Untuk saling didolimi hormati yaumikum Haza sebagaimana diharamkannya hari ini untuk kalian fibaladikumm Hadza sebagaimana kota ini menjadi haram wajib kalian hormati fishyah Riumm Haza sebagaimana bulan ini juga adalah bulan ha? bulan haram was dan sungguh kata Rasulullah kalian akan menghadap Tuhan kalian fayas alukum dan Tuhan kalian akan bertanya kepada kalian an'a'malikum terhadap perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan Nauzubillah kalau misalnya kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bawa adalah kedoliman keduliman yang pernah kita perbuat kepada sesamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi di dalam riwayat lain di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. An-nar an Nabi ngomong nerako ada di sebelah kiri. Wal-jannah an-aymanikum. Surgo ada di sebelah kanan kita. Wal-mawazin god-nusibat. Neraca, timbangan mizan sudah ditegakkan oleh Allah alamat jahanam dan jembatan Sirod sudah dibentangkan di atas neraka jah jahan jadi artinya kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebelum kita melewati jembatan Sirod jadi kalau kita bertanya kapan kita bakal ditanya oleh Allah kita ni bakal satu dikumpul ke di padang masyar, dua di padang masyar kita dibagikan buku catatan A, amal, tiga kita akan ditimbang amal namanya mi mizan, kemudian empat kita akan diarod, apa arod itu arod itu artinya kita dipanggil oleh Allah satu persatu, limo setelah itu ada ulama ngomong Sebelum sirot kita ke Telaga Hud Nabi Muhammad dulu. Bagi yang diizinkan untuk minum di Telaga Hud. Sebagian ulama ngomong Telaga Hud ini setelah sirot. Jadi ada dua pendapat sirot ini. Ada yang ngomong Hud. Eh, ada yang ngomong sebelum sirot. Ada yang ngomong setelah setelah sirot. Kalau yang berpendapat Hud ini sebelum sirot gunonya untuk apa? Gunanya untuk... Apa memantapkan jiwa orang-orang mukmin. Kalau mereka dipersilahkan untuk masuk ke Telaga Hoon, insya Allah aman. Inti jangan takut melewati Sirat, pasti tembus tulah. Eh, pasti tembus tulah. Nah, kalau yang berpendapat, buat hud. setelah jembatan sih, Sirat untuk memberikan rileks setelah capek kita melewati sirot gugup luar wihaso takut nyampak takutnya alhamdulillah tidak nyampak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma aroma neraka itu masih leket didung gitu eh karena kan dibawain neraka jahanam yang mana neraka jahanam tuh kata nabi Muhammad ada kalalib ada jilatan-jilatan api yang kalau nyenggol nyampak pasti terbilet kita punya kaki nah begitu kita selamat oh bukan main gugupnya Eh. Alhamdulillah, ya Rob, selamat aku. Maka untuk rileksnya, Nabi Sama Keluarga Beliau, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Tazahro, Hasan dan Hussein yang disebut dengan ahlul. Ahlul kisah, ahlul kisah yang majelis kita namanya ahlul kisah ini, ahlul kisahlah yang akan menjadi apa, tuan rumah telaga Nabi Muhammad. Jadi tuan rumahnya ahlul, ahlul kisah nyambut. Nah tinggal tadi, kalau sebelum sirot sebagai penenang, kalau setelah sirot sebagai apa ri, rilek, pemberikan memberikan dari pemberi memberikan daripada apa namanya istirahat untuk kita yang capek melewati si si rot, Jadi ah, kemudian tadi pertanyaannya kalau memang kita sudah dihisap, ditimbang kita punya amal buat aku dipanggil oleh Allah? Kan langsung bang dari buku. Kalau ternyata buku ini banyak catatan yang buruk, lemak langsung nengaku nih. Kalau ada yang ngomong jahit itu nah Allah kenapa memberikan Nizam Allah kenapa memberikan apa namanya arot dipanggil satu persatu oleh Allah kenapa sirat tidak langsung ke neraka bagi yang amalnya buruk karena sebagai pembuktian kalau memang dianggap ternyata catatan itu ada tercatat sesuatu yang tidak dilakukan oleh dia bahasanya itu malaikat macak-macak simpelnya itu hai. yo coba-coba budak nakal. Coba budak nakal. Aku seolah ngelakar dagingmu, abai. Ya, masih nak bekal kau lah. Aku nyok, kacau-kacau. Malaikat dagingku cahu-cau. Madah, ya, kuy. Iya, kuda. Nah, itu sudah. Kalau ndak percaya timbang amal, ditimbang yang ditimbang amalnya. Ada yang berpendapat yang ditimbang tomato, tangan, kaki, jadi matto yang dipakai untuk maksiat. Mato yang dipakai untuk taat itu ditimbang, banyak manu. Tangan yang dipakai untuk maksiat tangan yang dipakai untuk apa? Taat, ditimbang, mano banyaknya. Itu yang ditimbang badan kita. Badan kita ada dua kali Mato kita, ada mato dua. Bukan dua ini, dua pasang maksudnya. Eh, tangan juga dua pasang dan seterusnya. Kemudian... Kalau memang kita uang cowok nakal lagi, baca lah Allah. Apa direkayasa kalau itu tuh? Eh direkayasa kalau timbangan tuh ya sudah, kalau dia itu payung. Kata Allah kita Arab. Arab itu artinya kita, kita berbincang. Bincangnya langsung inti sama Allah. Nah ini yang paling segem Eh ini yang paling serem. Ulama paling takut. Eh, wah apa paman Barang siapa yang diajak depan Berdebatnya dengan Allah Maka cukup itu sebagai azab dia nah, nah, Jadi apa namanya? Di sebelah kanannya Surgo, Di sebelah kirinya neraka Di depannya sirot Di depannya Nah, Jadi Allah mengajak kelakar Kira-kira ada apa yang salah Dalam uyuur Allah Nah, Al-yawma nakhtimu ala arjuluhum dia bisa mungkin berbohong dengan dia punya lidah tapi kaget di sanu yang ngomong tangan samo seluruh anggota-anggota tubuh dia nyu bersaksi di hadapan Allah nah kalau misal kalau misal Oh, pacak ngalung kalau itu, dia yang punya ngalung-alung. Nah, kalau kita nak ngomong dikuncinya mulut kita, anda bingung nakal, bingung nakal, bingung nakal, nak otak nakal itulah. Itu kita nak baca ngapung-ngapung mulut nih dikuncinya. Aku nak ngomong itu, tapi tidak boleh ngomong. Nah, udah baru dijuk kita kekuatan ataupun upaya dewe berjalan di atas sirot, jalanlah. Kalau berjalan nih kan punya ibarat itu tuh punyo kita dewek, ibarat itu tenagonya tenaga kita, upayanya upaya kita, skillnya skill kita. Enak berlatihlah kamu di dunia nih. Wah oh, main eh. melo-melo olahraga yang enggau, menguji adrenalin apa pun. Nah, Makin jalan di tempat-tempat tipis -tempat bejo lah. Nah ini jadi Allah ngajak, Ya sudah apa namanya memang catatan malaikat, malaikat yang nyata. Bisa, oke okay bisa kamu komplain. Dihisab, mizan bisa kamu komplain. Kemudian diarot, kamu disokom, komplain. Tapi untuk si aku serahkan kepada kalian. Mak mano, kalian berupaya, nyelamatkan diri kalian deh. dewek Nah, kalau komplain pulo, Oh, noda <tuh> <tuh> ini lewat jembatan batang tadi nyampak, Dengan simpel, allahnya banyak banyak uangnya, tidak, tidak, tidak nyampak. Oh, kalau ini, kalau kelambatnya berjalan Allah bakal ngomong, banyak yang jalan nyoce, cepat seperti sekejap banyak, nah jadi tak pacak dia komplain, kalau memang kau merasa kau ini pantas surga payu, jangan gagu-gagu untuk melewati si, si rod. dan beruntung bagi kita yang berjalan di belakang Nabi Muhammad oh. sallallahu alaihi wa alihi wa wa salamako, kita minta, eh minta sama Nabi Muhammad SAW, insya Allah melalui solawat yang kita baca, kita minta agar beliau memberikan keselamatan untuk hi, kita. Karena kata Nabi Muhammad yauma salim salim. Nabi Muhammad ngomong semua rasul utusan Allah, mereka ni syiarnya, syiarnya tuh apa dia? Baca kalau pas kemarin di DPR, DPR Pusat mawak slogan apa? Kami menolak dinaikannya kenaikan BB, BBM ada slogan nah slogannya syiarnya orang-orang utusan-utusan Allah Rasul-Rasul utusan Allah adalah syiarnya salim-salim apa artinya salim-salim? ya Allah selamatkan Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan karena mereka tahu daripada umat banyak yang tidak salah, yang tidak selamat. Nah Nabi Muhammad kita minta Insya Allah beliau yang akan menyelamatkan. Dan Alhamdulillah sahabat bertanya kalau tidak kata sahabat kerok gitu. Sahabat bertanya Nabi Muhammad kami ni kalau nak antum di mana? Di akhirat nih di mana antum Oh untung nanyo sahabat. Kalau bangsa sahabat tidak nanyo kita tidak tahu. Maka dijawab oleh Nabi, "Tenang-tenang," kata tenang, Nabi, "Aku ada di Mahsyar." Kalau tak kata, aku ada di Mizan, di Arot, Kalau tak kata, temui aku di Sirat. Di tiga tempat ini, tempat yang susah kalau Nabi ada di situ untuk kita, untuk kita, <gülüyor> untuk kita, gitu. benar-benar untuk kita. Gitu. Bukannya wong sekarang, nyabat-nyabat, kan? Untuk rakyat, hati hati hati eh, Ini kalau Nabi benar-benar untuk kita. Untuk kita tak kati kepen, tak kati kepentingan dan insyaAllah, selalu kita solawat kepada Nabi Muhammad supaya kita bisa dikenal dan diajak diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasahbi wasah masya Allah hadisnya masih panjang. Mungkin anak tutup kanu jamnya sudah jam 9 lewat limo lima belas. Idak tegaso kanu hari hujan. Eh? Idak tegaso kanu hari hari hujan. insyaAllah hadis ini kita akan sambung di pelajaran pelajaran selanjutnya wal afw minkum warahmatullahi wabarakatuh